Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Alana Sekolani Di video kali ini kita akan bahas seputar BLT dana desa Ataukah bantuan langsung tunai dana desa tahun 2023 Terjawab sudah bahwasanya apakah BLT dana desa dilanjutkan? Nah dilanjutkan di tahun 2023 Berdasarkan peraturan Menteri Desa nomor 8 tahun 2022 Tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 salah satunya yaitu pemberian bantuan langsung tunai untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di desa sebagaimana kita ketahui bahwa prioritas dana desa yaitu yang pertama untuk pemulihan ekonomi nasional program nasional sesuai dengan kewenangan desa dan yang ketiga untuk mitigasi bencana alam dan non-alam nah BLT ini masuk dalam kategori program nasional sesuai dengan kewenangan desa yaitu pengentasan kemiskinan ekstrim di desa sesuai dengan kewenangan desa melalui program ataukah bantuan langsung tunai ataukah bansos BLT dana desa nah di tahun ini bahwasanya BLT ini uh, dialokasikan dianggarkan paling banyak itu sebesar 25% dari dana desa artinya paling banyak 25% Berbeda dengan tahun sebelumnya bahwa BLT dana desa itu minimal dianggarkan 40%. Nah, mungkin ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mengapa di tahun sebelumnya yang menerima BLT jumlahnya banyak orangnya, kemudian di tahun 2023 orangnya sedikit kepala desa menganggarkan. Nah, ini merupakan amanat atau perintah dari Permendes bahwa tahun 2023 maksimal 25% untuk BLT dana desa kemudian BLT ini diberikan, diprioritaskan, diutamakan untuk warga miskin ekstrim nah seperti apa warga miskin ekstrim? Nah, warga miskin ekstrim itu ada yang produktif, ada yang tidak produktif ada yang masih bisa bekerja, ada yang tidak bisa lagi bekerja Nah, kita lihat seperti apa warga miskin ekstrim eh, yang produktif maupun yang eh, non produktif. Apa itu warga miskin ekstrim ataukah sangat miskin? Ya, eh, merujuk pada pengukuran global oleh Bank Dunia, warga sangat miskin ataukah warga miskin ekstrim adalah warga yang punya penghasilan di bawah parity forcing power sebesar 1,99 dolar per kapita per hari nilai ini setara dengan penghasilan di bawah 80% di masing-masing kabupaten kota di seluruh Indonesia kategori warga miskin di desa warga miskin ekstrim dimaksudnya warga miskin ekstrim yang memiliki hampir seluruh komponen kompleksitas multidimensi kemiskinan nah ciri-cirinya lansia Tinggal sendirian, tidak bekerja di pabel, memiliki penyakit kronis ataukah menahun, rumahnya tidak layak huni, tidak memiliki fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai. Itu warga miskin ekstrim eh, yang memiliki hampir seluruh komponen, kompleksitas ataukah multidimensi kemiskinan. Pokoknya warga miskin ekstrim yang satu ini kategori pertama nih. Uh, warga miskin komplit lah semuanya ada pada yang bersangkutan. Kemudian yang kedua warga miskin ekstrim yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk uh, bertahan hidup. Nah seperti apa warga miskin yang masih bisa beraktualisasi diri? Ciri-cirinya warga miskin ekstrim itu produktif usianya usia 15 sampai 64 tahun. Kemudian tidak punya penyakit menaun wasser walafiat berarti kemudian bukan golongan di bubble, bukan orang yang cacat gitu nah uh, atau kabar kebutuhan khusus nah ini ada dua kategori ada yang produktif ada yang uh, kemiskinan ekstremnya tuh komplit nah, jadi jangan salah salah beri ya salah beri bantuan langsung tunai dimaksud nah jadi eh uh, bantuan ini diberikan Diprioritaskan bagi yang eh, semua unsur atau indikator kemiskinan Atau eh, ciri-ciri kemiskinan itu ada sama mereka Jadi jangan sampai nanti warga yang seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan Ada pada mereka ini tinggal oleh orang yang miskin ekstrim yang masih produktif Artinya yang lansia eh, tertindas, tertinggalkan, terpinggirkan karena ada yang uh, lebih dekat dengan kepala desa Dengan kekuasaan yang masih muda Yang masih produktif Itu lebih dulu mendapatkan Sementara yang uh, multidimensi kemiskinan tadi itu komplit Mereka pula yang tinggal Itu itu salah, tidak tepat uh, Dalam Permendes nomor 8 juga demikian Kriteria penerima bantuan langsung tunai dana desa adalah Keluarga miskin yang berdomisili di desa Kemudian dan diutamakan untuk keluarga yang miskin ekstrim. Nah, kemudian yang kedua keluarga yang terdapat anggota yang keluarga rentan sakit menaun atau kronis. Kemudian keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia, ya seperti nenek-nenek dia sendirian tidak punya keluarga lagi tinggal sendirian itu diprioritaskan ya pak Gades ya. Kemudian keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel yang mempunyai berkebutuhan khusus Nah ini perlu dibantu jangan ditinggal jangan salah diberi yang masih sehat dan rapat, dikasih bantuan nah jadi ketika kita eh, menganggarkan 25% itu prioritaskanlah orang yang empat kriteria ini baru kita tarik ke bawah sesuai dengan grid-gridnya masing-masing kemudian juga begitu kepada sahabat-sahabat desa semua ini pengambilan kebijakan sebaik mungkin diambil melalui musora Memperhatikan kriteria-kriteria sesuai yang diatur dalam Permendes nomor 8 tahun 2022 Tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 Masih ada pertanyaan? Tulis di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh